halo sayang halo. lagi di mana lagi, lagi di rumah sakit mau ngapain di rumah sakit iya hamil <laughs> dihamilin siapa eh dihamilin siapa kamu <laughs> kok tahu dihamilin aku iya soalnya kamu <laughs> hey guys pagi guys pagi menuju siang ini kita lagi di rumah sakit TMD uya uh, sayang ya TMDU TMDU Tokyo Medical Dentist University, iya. rumah sakitnya ya. Ini kemarin iya. kita udah sempet bahas ya. <laughs> Jadi ini aku nganterin Biniku nih, Bu Miel, mau periksa kandungan. Pertama kali ya di sini ya. Pertama kali, Pertama kali. Jadi kita mau periksa di sini nih rumah sakitnya. Sekarang jam setengah satu. Teh, Eh, masuk yuk. Hujannya makin makin ini. Di sini. Masuk di sini. Oh, masuk di sini ya, huh? ya Iya sih. Ini rumah sakit di sini guys. Kita bakal periksa di sini tuh. Ada namanya di belakang situ Ini lagi konstruksi sih. Tapi jangan pedulin itu. Kita mau masuk ke dalam. Iya. Oke tuh. Oke tuh. Tapi gimana perasaan kamu ngantuk. Malu. malu ngantuk ngantuk Iya sih malu Kenapa? malu semuanya cewek ibu-ibu nggak -ibu. ada cowoknya malu aku semua semuanya hamil di luar nikah ya nggak punya suami atau udah cerai kamu pikirannya buruk pikirannya jelek? lagi jadi suami yang baik menemani istri. Namenin Bu Miaw lagi mau periksa. Tuh banyak orang di situ. Kamu kapan? Kita nunggu 3 jam loh. 30 menit doang. Hmm? Pasti cewek. cewek lah, kalau cowok enak dong. Lagi nunggu gak ada kerjaan, ini orang malah ngelamun. Coba ngelamun, gimana jadi ibu yang baik? <laughs> kalau aku, gimana jadi youtuber yang baik? <laughs> coba. Jadi bapak yang baik sekaligus jadi suami yang baik. <laughs> はごはい。はい、はい。<笑>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 Mau ambil pipis dulu katanya, guys. Gak tau pipisnya mau diapain Buat nyerem tanaman biar cepet gede tanamannya. Orangnya nggak terlalu banyak jadi cepet. Nggak kayak di rumah sakit yang sebelumnya. Mana udah minum? Udah minum. Udah minum. pipisnya. PVC. PVC sampai berapa itu? Oh, sampai 200 milig. Oke lah. Gimana perasaan kamu? Okelah. Senang ya? Senang ya? Senang. Oh, dia. Dan dancing Ya, langsung jadi. Joget ya nah, joget. joget, joget dangdut mungkin ya. Ngedangdut. Belum lahir aja udah ngedangdut di dalam rahim. Gimana kalau udah lahir? nyawerin ini nih. pasti sawer kan? darah, oh darah siapa? darah yang Oh mau disumbangin ke PMI lagi nungguin buk mil pipis mau ngambil urinnya di jepang itu emang kalau ke rumah sakit biasanya diambil urinnya buat ngecek seluruhan ya kan ngecek berat badan Terus kes makanan kesukaan, tabungan di bank, harta keluarga gitu. Itu jadi perlu diambil ini air pipisnya. Di Indonesia kayaknya aku nggak pernah ke rumah sakit sih di Indonesia ya. Itu biasanya diambil juga kan ya air urinnya itu buat ngecek ngecek masalah keluarga gitu. Ini mana air pipisnya? Udah ada hmm. pulang pulang udah selesai kan? oh belum udah udah pulang pulang pulang, pulang. ayo pulang aku gak mau bayar ayo hey, bumil Dapat. ayo pulang belum belum selesai kita harus bayar gratis satu malu pasti Hah? Satu mang. Kan Jepang ada ini Udah dikasih Ini kan bantuan kan Apa Buat bantuan. periksa kehamilan kan Iya dong Terus kenapa harus bayar? Bukannya gratis Harus-harus Soalnya kita udah kutus sama dokter kan Jadi harus bayar Semuanya berapa jam jadinya kita? Berapa jam ya? Sekarang jam berapa? Dari jam setengah satu kita Sekarang jam tebak-tebak-tebak tiga salah setengah empat eh, gitu jadi total jam berapa jam berapa jam dari jam jam ya dua belas tiga berarti tiga jam oh tiga jam ya ya sekarang baru jam setengah tiga Tengah jam empat? ya tiga jam Oh, tiga jam dari jam setengah satu sampai setengah empat oh cepat ya oh, kamu harus kamu habis periksa jadi jadi ini ya jadi linglung huh. Laper banget, laper banget. Itan guys, 3 jam. Udah capek duluan. Book meal udah haus, lapar. Udah puas kamu? Puas. Mau ngelahirin di sini? Iya. Kapan lahirinnya? Desember Tanggal? <laughs> udah selesai. Iya, udah selesai. <laughs> Lepar. Habis berapa? Habis, habis dua mang. Habis dua mang. Gila guys, 3 jam lebih 15 menitan lah di sini nih. nih, nih. Oh, dan habis dua puluh ribuan mang itu udah di luar tanggungan pemerintah ya, karena awalnya itu tiga puluh ribuan mang, tiga sekian gitu. Jadi kalau dihitung rupiah, karena kan bahkan banyak yang nanya tuh, rupiah berapa, bang? Rupiah berapa sih? gitu, rupiah berapa sayang? Huh? soalnya dia gak bisa ngitung, soalnya udah lapar itu kalau dirupiahin, kalinya 110 atau 115 itu kurang lebih, yang kita bayar tadi itu sekitar 2,3 jutaan nah itu udah termasuk tanggungan uh, pemerintah ya kalau di luar tanggungan pemerintah itu tiga juta 600 atau tiga juta 700 ribuan sayang, kok hmm? oh, kamu lapar banget kelihatannya, kasihan kalau oh, ada jerawat juga iya sih oh, hamil jadi banyak jerawat ya hmm. apa boleh buat ya ini hmm. pertama kali guys jadi uh, ke depan bakalan sering kesini dua minggu lagi katanya harus kesini ya iya. jadi selama kurang lebih 9 bulanan tuh kita bakalan sering kesini guys hmm. rumah sakitnya bener gede rapi bersih sayang itu cuma banyak orang tua hmm. banyak orang tua ya oh iya ya kamu ngeliat lihat Munggu. banyak yang tua-tua Tua, tapi masih tiga puluh empat puluh an kang. Oh enggak, itu yang hamil. Oh yang yang lain. Yang nah, lain. Yang lain. <coughs> Yaudah, ya saya pulang yuk. Bukan pulang, mau, mau tak